assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat sekalian alhamdulillah jahe kita sudah kita tanam ya ini baru kita tanam kita umur satu mingguan ya satu mingguan tanam ini di belakang kita. baik ya jadi hmm, ini sudah kita tanam jahajainya bahkan sudah ada yang tunas ya tadinya ditanam satu batang ya. semuanya satu batang ditanam alhamdulillah ini sudah ada yang hmm, dua ya sudah ada tunas ini nah, ini alhamdulillah ini perkembangannya cukup bagus ya alhamdulillah ini persediaan uh, tanahnya untuk penambahan nanti ya kita sudah siapkan ini. jadi ini adalah jahe-jahe uh, hidroponiknya jahe organik jahe organik dan ini tidak menggunakan pupuk kimia ya pupuknya Kita gunakan buku kompos ya Ada buku kompos buatan juga Ada buku kompos yang kita cairkan ya. Kita ambil airnya Kemudian kita siram nah, Itu selesai sekalian Ini perkembangan-perkembangan ya hijau-hijau Ini... lah Ini memang merawat jahe ini cukup uh, terlalu sulit ya jadi memang perawatannya memang kita harus ekstra jadi ini baru seminggu saja sudah tumbuh rumput-rumput ya karena di kotoran sapi ini sangat cepat sekali tumbuh rumput-rumput liar ya untuk itu kita bersihkan ya untuk menjaga kualitas daripada jahe sehingga tidak pupuknya tidak terserap oleh rumput-rumput yang ada di sekitaran pohon jahe ini baik itu sahabat kalian mungkin lain waktu kita sambung lagi ya kita akan terus update perkembangan jahe kita oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh